guys ya, kembali bersama saya semuanya berdiri tv hari ini aku mau sedikit berbagi sama kalian guys ya. aku mau sedikit rekomendasi beberapa aplikasi yang wajib dimiliki oleh para youtuber pemula termasuk aku juga jadi pertama kita harus memiliki aplikasi record layar nah sini yang aku mau kasih tahu sama kalian yang aku milik yang aku pakai saat ini adalah az screen recorder az nah, screen recorder ini sangat bagus menurut aku ya, yang sering aku pakai dan kalian mungkin bisa pakai yang lain, kayak yang atau apa, -apa yang lain gitu tapi aku, sekarang kan kalian bisa pake aja sek sekitar ada keluarga dan aku memang pakai itu yang kedua filmurago, filmurago ya tau aja lah pasti fungsinya untuk kita nge video nah kita nge video tapi aku yang sering aku pakai saat ini kenmaster yang sama kayak aku, boleh komen di bawah aku pakainya kenmaster tapi yang menurut aku, aku pakai 5 ragu ini cuma buat aku buat misalnya aku buat video sinematik. Sinematik itu aku buatnya pakai 5 ragu. Jadi kayak seandainya aku mau buat transisi cepat atau percepatan gitu itu kan aku biasanya pakai sahabat 5 ragu buat sinematik. Itu tiga adalah film master. Dan di sini aku mau sarangi kalian kalau mau download K master di masternya master diamond. -Master Oke? Okay? Karena di situ dia setiap ya, minggu atau apa gitulah ada updatean terbaru. itu banyak fitur terbaru yang di update bisa terpali updatean itu ada apa fitur terbaru pokoknya tambahan tambahan kayak lagu mungkin gitu soundtrack-nya juga ada tersedia sudah situ transisi semua yang tersedia itu baru semua guys dan yang keempat fix mixlab ini fungsinya buat kita ngedit thumbnail YouTube eh thumbnail YouTube dan banner YouTube dan bisa seperti apa lah kita mau foto apa juga bisa di Fungsinya buat dua itu, kalau menurut aku yang buat YouTube, YouTube ya khusus sudah juga punya YouTube Aku buat banner Oke, okay, di edit uh, thumbnailnya, guys Oke okay. kalau kita lanjut lagi Lanjut lagi, lagi? Pitch, art. pitch art Pitch art ini, fungsinya juga bisa buat sama kayak tadi Yang kayak Pitch love tadi Pitch love tadi buat ngedit Pitch channel Oke Dan art, yuk, sama Tapi kalau aku pakai Pitch art ini Kadang aku pakainya buat kayak motong video bersihkan video gitu buat motong videonya Saya so, pindahannya ke PISLab Jadi aku pakai PISLab itu buat buat nya gitu loh guys Dan satu lagi YouTube Studio YouTube Studio YouTube studio kalian art buat wajib memiliki Wajib banget memiliki Karena apa? sini kita bisa melihat, kita bisa langsung kayak Lihat jam tayang, melihat apa gitu kita, kita juga bisa lihat YouTube Studio karena kalau misalnya kita buka di Google Chrome juga akan, kalau ada yang macet-macet gitu kan, yang mengaku saranin pakai YouTube Studio langsung ganti di thumbnail, nanti di skripsi box, ganti, website, ganti judul, sama teman tagnya gitu guys, karena itu sangat bermanfaat. Oke, dan yang terakhir adalah YouTube. Kalau YouTube ini menurut aku sih pasti udah ada punya semua, udah punya semua kalian. Saya masuk bukan Pak YouTube, jadi pasti dengan YouTube ini. Dan kalau menurut aku buat para youtuber wajib memiliki nya karena apa? Kita bisa mencari ilmu, kita bisa mencari kita bisa melakukan melihat uh, banyak-banyak konten di sana kita cari inspirasi gitu guys, cari inspirasi di sana untuk kalau tahu ya apa konten kita membuat terus mungkin kita cari tutorial cara di video atau cara pembuatan ini pembuatan ini masih itu kita bisa cari di YouTube oke okay. oke okay. uh, baiklah sampai di sini video ini berakhir. Jadi alangkah saya mengucapkan terima kasih kalian semua sampai jumpa